<laughs> ya baru rembukan untuk membuat cerita yang terakhir <laughs> ya, pisahnya penuh juga rembukan ya, dah tes ya siap belum, dah? belum belum? ini sengintai oke loh, dah? iya oke, dan kisah ini juga muncul dari uh, permainan mereka di tengah-tengah latihan, kemudian muncul sisipan kisah ini. Jadi ini sebetulnya adalah kisah sisipan, yang tidak ada hubungannya dengan tema utama. Tapi, tapi menurut saya ini menarik karena sebagai aktor pantomim juga punya skill yang lain. Nah, skill apa yang lain yang kemudian ingin ditunjukkan pada mereka? bahwa di balik kegendutan Wahyu tetap ada keurusan Dodi ya maksudnya tetap ada balancing di dunia ini. itu gitu ya kita tampilkan untuk pertunjukan terakhir sebelum kita nanti masuk ke ruangan kita untuk melihat karya-karya komiknya Budana, Putri, Wari, dan... Uh, ya. Ya, ya. ya nanti akan kita lihat di dalam oke Mas Dodi siap? Ya. Wahyu siap? Ya. Oke, ini pertunjukan nanti bisa ditebak. Apakah ini? Kita akan mundur, Mas. Begitu. Saya ke terus, kue Oke, oh, ini sharingnya, saya Wah, lucu kan orang LAUGHTER <laughs> it <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Thank <laughs> <laughs> yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Uh -huh. Yeah. Okay, <laughs> okay, <laughs> see her neck Hey <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay, itu pertunjukan pantomim terakhir pada sore hari ini.